Waau wow, ajabab ku Ulama-ulama pemuda -ulama milenial yang mengalami kesalahan dalam membaca Al-Quran Dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya seperti hadis terfiqih Seperti contoh yang tadi aku tunjukkan ke kamu itu loh Sehingga banyak pemuda-pemuda milenial yang menganggapnya itu sebagai ulama Karena sering sekali muncul di beberapa sosmed dan beberapa kajian Iya ya kenapa mereka masih salah dalam membaca Al-Quran Padahal bacaan mereka diikuti oleh orang banyak Sedang kita tahu kalau kita itu gak boleh asal dalam membaca Al-Quran Apalagi kita menafsir Al-Quran tanpa bakal ilmu mufasir Nah maka dari itu masalah ini pernah kita bahas di Madrasah Tawqusul Suri Bandar ini Tentang bab apa tuh? Oh iya hadis musyohaf Kira-kira apa sih pengertian hadis musyohaf? Musyohaf itu berubahnya lafad hadis dengan lafad lain selain yang diriwayatkan oleh orang-orang yang fituh Baik secara lafad ataupun maknanya Penting nggak sih kalau misalkan kita itu belajar tentang hadis musyohaf? Penting banget lah apalagi di zaman sekarang Orang-orang di luar sana menganggap para mubaligh mubaligh yang tampil di layar kaca atau media sosial Sebagai ulama tanpa mengetahui riwayat pendidikan mereka Nah, gunanya kita belajar ilmu musyhaf itu supaya kita bisa melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada diri rawi. Ada berapa macam sih hadis musyhaf itu? Musyhaf itu ada dua macam. Yang pertama dilihat dari segi keadaan dan yang kedua dilihat dari segi asal pembuatan. Nah, kalau yang pertama dilihat dari segi asal dari segi keadaan ter pertama terjadi pada penyebutan sanad hadis atau penyebutan nama rohinya seperti hadis dari al dari sholba dari al awam bin murajim yang kemudian ditafsir oleh ibnu ma'id menjadi al awan bin muzahim dan yang kedua terjadi pada penyebutan matan hadis atau isi hadisnya seperti hadisnya zaid bin sabit bahwasanya nabi itu ihtajarofil masjid namun Ibnullah ya'ah Menjadi ihtajama Bil masjid Padahal kalau kita ngaji kan kita tahu Bedanya lafadz ihtajaro Dengan ihtajama itu beda banget Kalau yang kedua Dilihat dari segi asal Pembuatan Pertama karena faktor penglihatan Itu paling sering terjadi Mungkin aja Tulisannya itu jelek atau juga Karena gak ada titik pada Tulisan tersebut seperti hadis Man romogona romadona wa sitan min syawal Yang kemudian ditashrif oleh Abu Bakar al-Suli menjadi Man romogona romadona wa syai'an min syawal Makanya kita itu kalau nulis itu harus jelas minimal bisa dibaca oleh orang lain Supaya tidak ada kesalahan-kesalahan seperti itu Nah ada juga karena faktor pendengaran Mungkin si Rowi itu udah sepuh atau juga pendengarannya itu udah kabur atau mungkin si rawi duduknya jauh dari guru sehingga ia mengira-ngira lafaz yang diucapkan oleh guru dengan lafaz yang dengar olehnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Asyim al-Ahwal yang ditashif menjadi Washil al-Ahdab Nah selain dua pembagian tadi tashif juga ada yang secara lafaz dan ada yang secara makna kalau secara lafaz seperti yang tadi saya jelaskan nah kalau yang secara makna itu Berarti alafannya itu sama Namun pemahaman si Rawi tentang hadis tersebut itu berbeda Ada cerita loh tentang pembahasan ini Cerita apa itu? Ceritanya dulu itu ada seseorang yang bernama Abu Musa Al-Anazi Dia itu dari Qabila Anazah Suatu ketika ia mendapatkan suatu hadis yang berbunyi Annal Alaihi Wasallam Shalla ila Anazah Mungkin aja si Roi, si, si aku Musa itu nggak ngaji, sehingga ia udah GR bulan udah uh, udah salah paham duluan. Ia mengira kalau Nabi itu sholat di depan Qabilahnya, Qabilah an -Nazah. Namun yang dimaksud dalam hadis tersebut, an itu bukan Qabilah, melainkan tombak yang ditancapkan di depan orang yang sholat. Aku lupa nih, pembagian menurut Imam Ibn Hajar mengenai taswif itu jadi berapa? Pembagian taswif menurut Imam Ibnu Hajar ini ada dua macam Yang pertama yaitu Musy'ahaf dan yang kedua itu Muharaf Nah, perbedaan mengenai keduanya itu kalau misalnya Musy'ahaf, kesalahan pada titik hurufnya Nah, contohnya itu seperti Lafad Murojim menjadi Muzahim yang tadinya hurufnya roh berubah menjadi za dan yang tadinya hurufnya jim berubah menjadi ha itu hanya kesalahan pada titik hurufnya saja sedangkan lafannya itu tidak berubah karena di dalam hadis itu yang sering muncul namanya itu nama muzahib bukan murojim nah yang kedua yaitu muharof ialah kesalahan pada harokat hurufnya nah contohnya itu seperti lafad aqil kadang seseorang itu ya bacanya bukan akil, tapi ukel, dan lain sebagainya Karena pada zaman dahulu itu tidak ada harokat Jadi kebanyakan seseorang itu bacanya itu salah Nah contoh lain itu seperti kata apel Kadang seseorang itu bacanya bukan apel, melainkan itu apel Terus pada kata kempet, kadang seseorang bacanya kempet, tempet dan kempet Apa atas itu bisa menjatuhkan derajat rawi? Kalau misalkan betasifat itu hanya dilakukan satu kali, maka itu enggak apa-apa. Artinya, al-insanumahal lokhoto manusia, Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, jadi enggak apa-apa. Dan si Rawi masih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau misalkan betasifat itu sering atau banyak terjadi, maka itu bisa menjatuhkan kedepitan Rawi dan bisa merendahkan derajat hadis tersebut. Se apa sih sebab yang bisa yang Rawi bisa melakukan Tasrif Sebab penduduknya Tasrif itu Karena si Rawi mengambil hadis dari lembaran-lembaran Jika misalkan Dibandingkan dengan zaman sekarang, Surawi itu ngambilnya itu dari Google Nah, kita itu nggak boleh mengambil hadis dari Google Karena itu kan nggak tahu Google itu sumbernya dari mana, alirannya itu dari mana Dan sanat-sanatnya itu kan nggak jelas dari mana Dan juga Google itu tidak bisa mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita kan maka dari itu, kita itu butuh dengan adanya guru Karena gurulah yang bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan kita Dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita Di saat kita itu bertanya mengenai hal-hal yang tidak bisa kita pahami Menurut saya, pesantren adalah salah satu tempat yang tepat untuk kita menuntut ilmu Karena di dalam pesantren, kita bisa bertemu langsung dengan guru Dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain nanti namun jawaban apa sih maksudnya? Ya, dilihat dari sisi saran keilmuan itu nyambung. Dan kedua, ketika kita salah atau lupa, kita bisa dikoreksi langsung oleh guru kita. Dan ketika kita tidak paham, kita bisa bertanya langsung dengan guru. Dan hal itu bisa meminimalisir kesalahan kita ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain nanti. Oke, okay, aku setuju dengan pendapat kamu. Terima kasih atas penjelasan kamu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.